Tanggung jawab dari kerajaan, perang, pergulatan, perencanaan, strategi, perdebatan keadilan dan ketidakadilan. Semua itu terasa seperti hilang bagiku Apalagi yang diinginkan orang lain, Satyawati Keinginan untuk hidup yang mulia Selama masa pergulatan kami sadar Bahwa kami masih hidup Itu artinya Kau sedang dalam pergulatan dan tidak merasa damai mereka yang menghargai kesenangan pasti menghargai perdamaian mereka yang hanya memiliki kedamaian hanya akan mencari kesenangan saja kedamaian hanya didapat setelah perjuangan Benarkan yang mulia santanu hmm. <laughs> Saihwa hati Satewati. Aku berusaha mendapatkan kesenangan. Lepaskan saja Satewati. Itu ikan yang sangat kuat. Kau tidak akan mampu menangkapnya. Benarkah aku tidak mampu? Aku adalah putri dari nelayan Hentikan yang mulia Aku sudah bersumpah sebelumnya Harusnya yang mulia tidak mencoba menolongku. Biarkan saja Satewati Akan memerintahkan nelayan nanti Mereka akan menangkap ikan itu untukmu tidak bisa menunggu mereka dulu yang mulia Seekor ikan Dan sebuah kesempatan Harus direnggut saat itu juga Soja tidak tahu kalau tangan yang rapuh ini ternyata begitu kuat Yang mulia Santanu Kau adalah seorang pejuang Kau raja dari sebuah kerajaan besar seperti Hastinapura Harusnya kau tahu Bahwa kekuatan tidak terletak pada tangan Tapi di dalam hati kita Keinginan adalah kekuatan dari hati Begitu banyak yang bisa dikumpulkan dalam sebuah tangan Keinginan hanya baik dalam ukuran itu saja Satyawati yang Mulia, Dewa sudah memberikan kita mata begitu kecil. Tapi mata yang sama, punya kekuatan untuk melihat langit yang tidak terbatas. Bukankah begitu, Yang Mulia? Bagaimana bisa aku membuat malu Dewa dengan memiliki keinginan seperti itu? Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benarkan kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Hmm? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari. Bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basu Dewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini. Yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Tidak mempunyai istri. Raja tidak bisa melakukan yajna tanpa seorang istri. Kerajaan yang tidak melakukan yajna akan dikutuk oleh para dewa. Sekarang mereka dari keturunan Barata dan para iblis tak akan saling memasuki tanah yang lain. Kau harus bebaskan warga desa. kerajaan santanu iblis tak ada iblis yang diampuni sekarang siapkan panah tahan, para iblis ini sudah menerima pengampunan kita setelah ini mereka tidak lagi akan menyerang tanah parata, dan sekarang tak seorang pun yang akan menyerang mereka Siapa kau berani memerintahku? Kekuatan apa yang memberimu jaminan kuasa seperti itu? Bukti dari kekuatan ditunjukkan dari pertempuran Bukan dengan sebuah perintah Bukan juga dengan kata-kata Tapi kau harus buktikan kekuatanmu dengan tindakanmu Bagaimana kau akan melindungi para iblis itu? Pasukanku sekarang sedang mengawasi mereka Tidak mungkin bagi mereka bisa melarikan diri Sungai Gangga akan berhenti mengalir Dan jalur Gangga Akan menjadi jalan mereka Tak ada yang bisa hentikan sungai Gangga mengalir Kenapa Gangga menjawab doa dan berhenti mengalir? Karena bahkan Dewa Siwa pun tak bisa menolak permintaan anaknya. Dewa Brata mampu menjadi pewarismu Dewa Brata Tahunan. Aku sudah menunggumu siang dan malam Selama ini putramu telah dilatih oleh para surama sendiri rajaku Aku sudah menepati janjiku Gangga tidak pernah gagal dari janjinya Akulah yang tidak beruntung telah melanggar janji yang telah kuberikan padamu Kalau tidak, hari ini kau akan jadi istriku dan ratu dari Hastinapura Aku telah diminta untuk janji seperti itu yang kadang kau langgar. Dan soal menjadi seorang ratu. Maka sebuah sungai adalah ratu dari semua tempat yang menjadi pantainya. Ibu. Aku tidak akan jauh darimu. Kapanpun kau memanggilku, aku akan muncul di depanmu. Sekarang kau harus pergi bersama ayahmu Tujuan dari hidupmu adalah mengabdi padanya Seperti perintah ibu Tahun lalu, Gangga telah menikah denganku dalam bentuk seorang wanita. Setelah putraku Dewa Berata lahir, dia telah membawanya pergi. Tapi dia berjanji pada bahwa saat putraku sudah cukup mampi akan membawanya langsung padaku. Dan hari ini, dia telah memenuhi janjinya itu, Satyawati. Hari ini dia akan dianugerahkan sebagai pangeran makhluk. di sini untuk mengajak? Kenapa kau menatapku begitu satyawati Aku sedang menatap wajahmu yang mulia. Setiap hari kau selalu bahagia saat bertemu dengan. Tapi hari ini kau sedang membawa kebahagiaan itu bersama. Kau memang benar. Aku sangat bahagia hari ini. Aku akan umumkan dewa berata sebagai raja secepatnya. Dan setelah itu, aku lepaskan diriku dari semua tanggung jawab untuk menghabiskan seluruh hidupku ini untuk bahagia denganmu. Maukah kau membuatku bahagia? dengan menjadi istriku, Satyawati? Tentu saja, Yang Mulia. Bisa mencintai seseorang membuat wanita jadi paling bahagia. Untuk mendapatkan cinta seseorang adalah keuntungan terbesar baginya. Aku merasa sudah diberkari oleh cintamu, Yang Mulia. Dan aku... tidak ada keinginan yang lain lagi, Yang Mulia. Kita akan... punya sebuah rumah nanti di pinggir sungai ini. Kau akan memburu ikan... Aku akan pergi dan menjualnya di kota. Apa yang membuatmu tertawa, Yang Mulia? Aku membayangkan kalau ratu dari Hastinapura... ...berjualan ikan di jalanan Hastinapura akan seperti apa? Pendapat rakyatnya. Seorang ratu punya anak sebagai pewaris. Sedangkan untuk wanita yang tidak seperti itu... ...lebih dianggap sebagai pelayan. Daripada bertahan terus sebagai seorang pelayan di Istana Hastinapura, lebih baik aku memilih memancing sebagai pekerjaanku, seperti yang pernah kujalani dengan ayah. Aku tidak mencintaimu untuk keinginan apapun yang mulia, tapi aku wanita yang terlalu menghargai diriku sendiri, karena setelah menjadi istrimu, harga diriku akan jadi harga dirimu yang mulia. Aku saja gemetar membayangkan masa depan kita yang mulia. Saat istri dari Dewa Brata datang ke Hastinapura, betapa menyedihkannya keadaanku. Di sini aku adalah putri dari Raja Nelayan. Tapi bila di Hastinapura, aku hanya akan jadi ibu tiri bagi Raja dari Hastinapura. Dan saat putra tiri diberikan kekuatan untuk berkuasa, keadaan dari seorang ibu tiri akan lebih buruk dari seorang pelayan. Betapa menyedihkannya anak-anakku nanti. Karena mereka hanya akan melayani Raja dari Hastinapura. Yang Mulia... Membiarkan pohon muda ada dalam bayangan pepohonan, maka rumput pun tidak bersamanya Aku tak bisa menghilangkan hak Dewa Berata dan menyerahkannya pada anakku nanti, Satyawati Tapi yang mulia, Dewa Berata baru saja tiba Aku belum tahu mengenai dia sampai saat ini Tapi waktu kau berjanji akan menjadikanku ratu dari Hastinapura Anakku nanti harusnya sudah berhak untuk menjadi pangeranmu, yang mulia apa yang kau bicarakan ini Satyawati Dewa berata akan menjadi pangeran dari Hastinapura Kalau begitu aku tidak berdaya yang mulia Kau harus memahkotai putramu dulu Baru kau bisa datang padamu tapi aku akan tinggal di Astina Puranan hanya bila aku menjadi ratunya. Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu berlumuran darah, Satyawati. Ketamakan ini akan membuat hatimu ber. Hari ini aku Santanu mengumumkan putraku Dewa Berata sebagai pangeran dari Hastinapura. Hidup pangeran! Hidup! Hidup pangeran! Heo! Hidup! Pangeran! Seorang ratu punya anak sebagai pewaris yang mulia, sedangkan untuk wanita yang tidak seperti itu, lebih dianggap sebagai pelayan. Di sini aku adalah putri dari raja nelayan, tapi di istinapura, aku hanya akan jadi ibu tiri bagi raja istinapura. Aku akan tinggal di istinapura hanya jika sebagai ratu. Semua orang mengatakan dewa Brata sangat hebat. Tapi saat ini aku harus menyerah di hadapan kesedihan. Semua orang mengatakan dewa berata berpengatuhan tinggi. Tapi aku tidak bisa menemukan cara untuk membuat ayah bahagia. Lalu, apa gunanya kekuatan dan semua pengetahuan ini? Saya juga menemukan cara membuat ayah bahagia. Aku tak akan lagi menyantap makanan. Tidak, anakku. Ketiran yang telah membuat ayah begitu sedih akan bebaskan ayah dari semua kecemasan Oh, anakku Aku tidak ingin menyingkirkan sebuah penderitaan ini Aku hanya mau belajar untuk hidup dengan penderitaan ini Tidak, ayah Ayahku akan mengalami kekhawatiran selama hidupku sesuatu yang tidak bisa aku terima. Aku akan mencari tahu penyebab kedukaanmu dan juga mencari solusinya untuk masalah itu. Demo berapa? Dimana bisa kutemukan wanita bernama Satyawati? Salam untukmu. Maaf, kenapa kau di sini? Rasa tidak bahagia Dan dia menderita Karena berada jauh darimu Melihat ayahmu tidak bahagia Harusnya kau tidak mencariku, pangeran Aku sendiri pun tidak bahagia Berada jauh dari dirinya Bila perpisahan Menyedihkan bagi kalian berdua tersebut Bila aku menikahi ayahmu hanya karena mengikuti keinginanku Maka hatiku akan berduka untuk selamanya Aku tidak akan pernah merasa damai Orang yang tidak bisa merasakan kedamaian Tidak akan bisa membuat orang lain bahagia Bayangan dari pohon yang terbakar Telah jatuh ke dalam bumi Tapi tidak seorang pun yang mampu Ada di bawah bayangan itu Kekurangan apa yang ada di Hastinapura? Yang tidak akan bisa membuatmu tenang. Kebahagiaanku ada bersama kehormatan. Bagaimana bisa aku dihormati di sana? Tempat apa yang akan diberikan padaku? Akan dimanakah posisiku? Kau akan menjadi ratu dari Hastinapura. Kau akan jadi ibu ratu. Ibu dari seorang pangeran adalah ibu ratu pangeran. Aku akan menerimamu sebagai ibuku. Aku akan menghormatimu dan memberikanmu hak sebagai seorang ibu. Yang kau terima itu bukan kebenaran. Tapi sebuah perasaan. Seperti sebuah bayangan Dan sebuah bayangan Akan selalu berlawanan dengan sisi terang pangeran Tidak pangeran Aku tidak akan beruntung bila menikahi ayahmu Bagaimana bisa kau tidak beruntung dengan menerima cinta raja? Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Tidak ada kepenjelasan yang lain? Menurutku alasan itu tidak tepat Tidak itu tidak akan terjadi Pasti terjadi pangeran Bukan hanya aku saja Tapi juga anakku nanti tidak akan beruntung Anakmu nanti akan jadi raja setelahmu Akan bagaimana masa depan untuk anakku sendiri? Mereka bahkan tidak akan bisa memiliki kemampuan memancing Mereka harus menerima posisi yang rendah di ketentaraan Dan harus puas untuk itu Demi dirimu dan anakmu sendiri nanti, mereka hanya akan ditakdirkan untuk berkorban dalam perang. Jadi maksudmu, aku penyebab dari penderitaan ayahku? Selama dua tahun, aku sudah memimpikan kasih dari ayahku untukku. Aku telah merindukan cinta dan juga merindukan doa-doanya. maksudmu aku adalah pembawa ketidakberuntungan untuknya tidak pangeran kau adalah harta bagi dirinya tapi Raja Santanu hanya bisa dapat satu dari dua kebahagiaannya entah tinggal dengan putranya di dalam istana atau tinggal dengan istrinya di rumahnya yang sangat sederhana ini kedua kebahagiaan itu tidak mungkin dia miliki sekaligus Tidak Dewi Ayahku akan memiliki kedua kebahagiaan itu Sekaligus keduanya Aku berkati kau anugerah kematian atas keinginanmu Kapanpun, dimanapun dan hanya di tangan orang yang kau inginkan Baru kau akan mendapatkan kematian itu dengan caranya Semua orang akan selalu memucap Dan akan menyebutmu sebagai bisnis